Hai guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska Official. Oke jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Alex monster lagi guys ya Oke di sini itu risetnya yang jawa jawab gitu guys jadi oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video presiden yang pertama Oke, lanjut ke episode yang kedua, guys. Oke, lanjut ke episode yang ketiga. Oke lanjut ke presiden yang keempat guys Oke okay, okay, lanjut ke presiden yang kelima Oke okay, lanjut ke presiden yang ke guys. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-7 ya. Oke lanjut ke preset yang ke-8 guys <Music> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-9 ya Iya iya iya iya kamu nggak salah kok aku yang salah Salah pilih kamu Oke lanjut ke preset yang ke-10 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-11 oke lanjut ke yang ke-12 yes tidak perlu obat diapoti yang penting pap dari kamu cantik <laughs> <sukur> oke oh, lanjut ke yang ke-13 gue ratir kata-katanya Ganjar. pati bro dati senti nanti malang larani <laughs> <tuh> Oke okay, lanjut ke presiden ke-14 guys Yang terbaik itu Di dibentuk, terbaik. dibentuk mas Bukan dicari Lerai itu dibentuk Diciptanya botok gelempie <supik> <supik> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15 Emak <supik> kamu yang memer <supik> oke lanjut ke presiden ke-16 guys cinta boleh tapi bego janganlah bego tetap media RG masih 72 blok oke lanjut ke presiden ke-17